Di gabar pertama ada pangselingan foto Abang L Yang disandingkan dengan foto papa Bilar yang waktu masih kecil Ini Masya Allah banget ya Dua-duanya sangat ganteng Dua-duanya memang sangat berkarisma Apalagi Abang El Masya Allah Imbul banget ya Ini anak soleh Anak kebanggaan Kedua orang tua dan banyak orang Amin Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Semoga keluarga Leslar Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Purnama Sari Nanti mengatakan Masya Allah, semoga Allah senantiasa melindungi keluarga kecil Leslar Serta keluarga besar Serta kita semuanya Jodoh tiljana buat lestiani dan Muhammad Rizki Bilar Sakinah mawaddah warohma amin. Ini doa yang sangat baik kita aminkan. Semoga doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga persahabat ada gambar yang sangat bahagia Spesial di tanggal 24 happy tanggal 24 yang ke 27 untuk Leslar. Bismillah. Leslar jodoh til Jannah Amin Mudah-mudahan bersahabat ya Bahagia terus untuk Leslar dan kita semuanya Selamat tanggal 24 Doa baik selalu diberikan untuk Leslar Dan tentunya Untuk semuanya Wajib kita memberikan doa yang baik Persahabat ya Spesial di tanggal 24 Mudah-mudahan doa doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan dan kita lihat juga persahabat dari Kabar yang lagi viral mengenai tiktok oma cantik yang meminta maaf kepada lesti dan keluarga besar persahabat ya, serta keluarga besar almarhum haji Mbok Nuri, persahabat ya di situ persahabat permintaan maaf dari oma cantik ini tentunya direspon oleh bunda lesti kejora bunda lesti meresponnya yang sangat luar biasa dengan kata-kata yang sangat santun Bunda Leslie mengatakan Semoga Allah selalu melindungi ibu beserta keluarga Itu kalimat yang sangat-sangat positif dari seorang Leslie Kejorak Dihujat, difitnah, dibully Tapi tidak membalas dengan fitnahan kembali Malahan Bunda Leslie membalas dengan sebuah doa Ini yang selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita kagum dengan sosok Lesti Kejora, dan ada sebuah kalimat jawaban dari Oma Cantik. Di situ dikatakan, "Masya Allah, Dedek Lesti benar-benar lapang hatimu, sayang. Maafkan Oma yang berdosa ini. Semoga Dedek selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat." Ini juga doa, aminkan, bersahabat ya, dan untuk semuanya, hati-hati. Kata-kata, hati-hati bersosial media, jangan sampai menyakiti hati seseorang, sudah diingatkan berkali-kali bersahabatnya untuk semuanya. Jangan sampai menyakiti hati seseorang. Kita doakan sebagai fans jati, mudah-mudahan bunda lesti kejora selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Beko Kosit mengatakan, di kalimat Caption, Masya Allah, orang yang berani dan mau memaafkan menandakan dirinya memiliki pribadi yang berkualitas serta berhati teduh, Insya Allah. Jika ada seseorang yang menghinamu dan memperlakukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui apa ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat jelek biarlah ia menanggungnya. Hadis Riwayat Abu Dawud Allah Ini sebuah pelajaran Yang tentunya kita dapatkan Dari seorang Lesti Kejorang Semua yang menghina Semua yang memfitnah Semua yang membuli Tidak dibalas dengan hinaan kembali Tetapi membalas dengan sebuah doa Dan kata-kata yang santun dan bijak Bunda Lesti memang selalu menjadi panutan Untuk banyak orang dan kita lihat juga bersahabat di kabar selanjutnya Ditegaskan dan diingatkan kembali Ini langsung dari Abiramzi Ramzi saat diwawancara kemarin Abiramzi Ramzi memberikan penjelasan Terkait permasalahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Tentunya masalah Lesti Bilar Abiramzi Ramzi tahu bersahabatnya Tetapi Abiramzi Ramzi tidak mau membeberkan Abiramzi Ramzi hanya diam dan hanya bisa Tentunya mengucapkan Mohon doanya saja untuk orang tua Lesti Kejora itu yang disampaikan Dan tentunya dijelaskan kembali Bahwa Lesti Kejora itu tidak diboykot dari juri, persahabatnya Itu pemberitaan yang tentunya hanya hoax, persahabatnya Abi Ramzi membantah bahwa Lesti diboykot dari juri DA5 Untuk berikutnya juga, persahabatnya perhatikan Ada postingan dari Dede Prawira 4 jam yang lalu ini kegiatan tim Leslar Entertainment di negara Malaysia Orang ya ada sebuah konser di sana Hanya doa yang terbaik, semoga ada proyek dan program terbaru dari Leslar Kita selalu mendoakan yang terbaik Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar